Percobaan dong! Like. Percobaan, rasa zio teng eh, sih Percobaan di sini. Kita <mafia> di sini. kita <Laura> di sini. Menanam tanaman. Menanam green. Menanam tanaman okay. arai. Kita kali ini mau ngapain? Hai hey, sob, Faris di sini. Abdi di sini. Gani di sini. Kevin di sini. Kita di sini. Dimas di sini. Kami dari SMK Negeri Satu Mabla sedang melaksanakan PKL di vari orchid. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, kali ini kita akan ngapain mas? Mengegron Meng tanaman, tanaman aroid. Aroid. Ya, kita, aroid. Ya Aroid. Ya, kami mau mengegronkan tanaman aroid. Mengegronkan itu apa sih? Mengegronkan itu? Benar. Meliarkan atau menanam langsung? Di tanah untuk aroid Supaya apa? Supaya seperti hutan ya Karena memang konsep di Vahri Orchid Ini nanti seperti aroid jungle Atau hutan aroid Nanti sebagian ada yang dilepas potnya, ada yang tidak Sebenarnya tidak langsung tanah Cuman kami sudah memberikan Media di kotaan ini Nggak pakai mulsa tapi ya Di kotaan ini kami sudah Menabur media Sekam fermentasi Meskipun bawahnya tetap tanah Jadi nanti akarnya tetap bisa menjangkau tanah tapi untuk yang atas kira-kira ketebalan 10 cm kami menggunakan media sekam fermentasi Supaya nanti menghindari busuk akar kalau tanah langsung Sebenarnya nggak apa-apa kalau tanah langsung Cuma nanti untuk kesuburan dan juga adaptasinya lebih cepat ketika menggunakan sekam fermentasi Oke kita mulai mengegroundkan ya Ya yeah mengegronkan ini ada anturium baluanum terus ada anturium magnificum ada anturium kristalinum dan ada banyak lagi kemudian ada juga anturium papilaminum di sana papilaminum nanti kelihatan ada clarinervium oke untuk magronkan ini yang paling belakang nanti tanaman yang paling tinggi Nanti kami pilih Anthurium baluanum Kemudian yang depan yang semakin pendek Karena kalau pendek di belakang nanti nggak kelihatan Sobat sekalian kami akan menanam yang paling tinggi dulu Itu ada Anthurium baluanum ya Ini dimas supaya membuat lubang tanam dulu Keduk mas kurang lebar terus Sobat sekalian ini Sudah menyatu dengan potnya Kemarin sudah Fahri taruh di bawah Jadi akarnya udah keluar-keluar Ini langsung ditanam sama potnya ya Bismillahirrahmanirrahim Kalian akarnya ditata di sini. Nah, terus ditutup dengan media. Terus ini juga balonum lagi. Nah, ini sekam fermentasi, sobat bisa cek di video varis sebelumnya. Ada cara membuat sekam fermentasi. Ini sudah dicampur dengan volcanic soil atau kalau orang-orang sebut pasir malang pasir yang nasibnya malang ya. ini sama balanum lagi ini yang paling tinggi terus ada dah sini dah ini masih baluanum lagi dah, bikin lubang lagi, bikin lubang dulu. Hanya -hanya. Yuk kita tutup akar-akar angin ini. Nanti akan uh, mencari media, dia akan ke bawah dan akan membantu antreobalana ini untuk mencari nutrisi. Jadi nanti cepat besar kalau kayak gini ya. Nah, nanti ini untuk investasi. Jadi nanti yang dijual itu anakannya atau potong-potongannya. Jadi bonggolnya tetap di sini. Oke, sekarang kita ke Antrium Magnificum Magnificum Sekarang yang cewek-cewek nih bikin lubang Sudah, kurang mepet. Ceceker, Lek, nih. Uh, yang itu, tim. Tuh, di tinggi. Yes, dicengkiweng aja nggak apa-apa. Diambil batangnya dah. Yang ini kita cabut ya, bismillah. Ini kita tanam langsung ya ini, karena potnya terlalu tinggi. Okay. Iya. Oke, okay, kita kubur mbak. Bikin lubang lagi gantian. Oke, ini magnifikum lagi ya, ini karena potnya terlalu besar, jadi kita cabut, bismillah. Putar sini dikit. Sudah, dikubur. Nanti daunnya kita rapihin. Mbak Devi! Dulu sekolah di SMK Ngabla itu motivasinya apa? Terpaksa atau suka rela tuh? Karena suka rela. Padahal Suka rela. Memang seneng pertanian? Atau gimana? Boten. Boten terus? Terpaksa. Terpaksa? Pokoknya cari yang negeri gitu, Pak. Enggit. Atau dulu udah daftar kemana? mana? Hei? Oh, mau ke Kayu Puring. Oh, angsalin tengah <laughs> Tereng <tong> oke. Okay, ini juga kita lepas ya, dari potnya karena tinggi sekali. Duduk-duduk sih, mbak Lanjut, coba. Eh, berilangi tadi, Dim. Ayo, Dim. Sudah menguji ini soalnya. Yuk, tarik. Eh, tahan kok tarik. Eh, Angeren kok. Itu perlu ini, Beb. Itu akibatnya sangat berat. Mm -mm, ayatnya sudah menjilat. Anjir. <laughs> <Dijilat>. Belasin <laughs> Oke kita masukkan sini, yuk dikubur. Si Madepi kurang <metal> hari ini <electronic> sedih. <noise> Abda Bian, memang ingin sekolah nih nganu kok ngabla kok, <small> banten. Terus alasannya sekolah nih ngabla nggak boh? <susur> <inizi> iya. Terlalu repot jalan tol, terus ngawat centen katanya di ke terus oh pengen Jepang, pengen disalurkan ke Jepang. Bahasa Jepangnya ngeker-ker -ngeker robot, dah. <laughs> Coba sekalian ini anturiumnya sudah memproduksi biji ya, ini keluar tongkolnya. Jadi kalau aroid itu memang bunganya seperti ini, bunga majemuk berbentuk tongkol. Dengan satu seludang bunga Oke, kita masukkan Ini kita lepas juga dari potnya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca bismillah ya. Tadi belum baca bismillah toh. Nah, supaya tanamannya tumbuh dengan bagus. Amin. Wow. wow. wow. Hah? wow. Mbak dulu sekolah di Ngablak kepoin sendiri apa terpaksa apa gimana? Oh, itu nganu, Mas. Nganu. nganu. <laughs> Dulu itu nggak sekolah di ngab. Nah. Oh. Susulan tuh saya itu. Dulunya di Citra Medika. Mm Heeh, -hmm, Langsung nah, Pindah, Mawar. Pindah. Gini. Ngopo kok pindah? Nah, terpaksa. Terpaksa. <laughs> Tapi Kenapa terus sih? kerasan berani nggak SMK Ngabak. Berasan. Kerasan. kerasan. Ika dulu sekolah SMK Ngablak apa tujuannya? Ita. Mbak Ita. -oh. Kewan tua. Kewan tua. Wow, soleh sekali. Belum <gulau> <gulau> <lango penuh. gulau> e, Tapi seorang pertanian nggak Bboten. Jadi terpaksa okay. dong? Okay. Terpaksa? Okay. Demi orang tua. Wow, sulihah sekali Dim, dulu sekolah di SMK ngablak kemangan sendiri apa gimana? Kalau, kemangan sendiri Ternyata Ternyata Kayak ramah meyakinkan jadwal madu brini Kemangan sendiri? Berarti senang pertanian? Boten Boten? Jer? Iya maksudnya Tidak, enggak lupa, kenapa? Masih penting Widusari Sari itu jurusan apa? Otomotif, motif. Nah untuk bak kebak, kebak. Ya, terpaksa simpen sekolah. Oke, okay. udah bisa oke, oke, oke, udah bisa oke, oke, oke, lagi lagi oke, lagi putar lagi. oke, Sobat sekalian ini hasil Aroid yang Fahri ground kan. Ini ada Anturium clarinervium, ada Anturium Crystal Hope, ada Anturium Forgetty Hybrid Original, Neuroform, Anturium Regale, productil X clarinervium, kemudian ada Foch Sherman, ini Lapilaminum Foch Sherman. Ini ada Crystallinum Waroquianum, sini ya memanjang. Ini Magnificum yang paling mendominasi. Kemudian ada Clariner Ini bagus banget warna daun mudanya. Kemudian ini ada Veci Magnificum Baluanum. Sobat sekalian, ini juga ada Modianum. Sobat sekalian, dengan digroundkan seperti ini, diharapkan nanti pertumbuhannya semakin cepat dan ini dijadikan hidup. Nanti yang kami jual adalah anakannya atau hasil propagasinya. Bagaimana dengan di ground seperti ini terlihat lebih natural, lebih seperti jungle aroid dan sangat menarik ya sobat sekalian sobat bisa mencobanya di rumah. Coba sekalian itu tadi cara menggroundkan, menggroundkan tadi apa? Men menanam, menanam, langsung menanam langsung di tanah ya untuk aroid. Dengan digroundkan ini tanaman-tanaman induk diharapkan lebih cepat besar, lebih cepat berbunga dan memproduksi biji. Nah, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Besok kita bikin video lagi bersama adik-adik dari SMK Negeri Satu Ngablak. Dadah, dadah.